Jadi Korin ini pada manusia ini Bukan cuma satu saja dari bangsa jin ataupun setan Jadi banyak korin-korin Akibat ulah perbuatan dosa dan maksat Yang manusia lakukan Yang kita lakukan Anda dan saya lakukan Maka Allah SWT akan mengikatkan bagi jiwa kita ini Setan-setan yang menyesatkan diri kita Ini Manusia ini luar biasa Ujiannya ya. Dan tugasnya ini Mereka ini menyesatkan Membuat was-was seperti yang telah dikatakan oleh, dikomentari oleh Imam Nawawi tadi sebelumnya. Jadi, kita ini terus berjuang sampai mati di dalam menepis, tidak mengikuti bisikan-bisikan korin dari bangsa setan, tetapi kita mengikuti bisikan korin dari bangsa malaikat. Dan nanti, korin ini pun juga akan terus berlanjut sampai dia di hari kiamat, terus berlanjut sampai di hari kiamat. بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدنا لهذا وموقنا لنحتدئ لأولا أن هدنا الله اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الرحلة وسفئ الأمة مبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأشهب الرقية وهذه الأمة مرسوكين بالسحة والسلامة وسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم amri, Rabbana sabran, muslimin amma bad. Satu makhluk korin dari malaikat yang senantiasa membisikkan kebaikan dan satu korin lainnya dari setan yang selalu membisikkan keburukan. Jadi ini perlu kita catat ya, perlu kita pahami dan jadikan ini keyakinan atau mindset ya. Karena ini ajaran akhlul jamaah bahwa korin itu ada dua karakter. Ada korin minal malaika dan korin minal syaitan. Ini yang perlu kita catat, catat baik-baik. Poin yang pertama, ada dua korin pada setiap manusia sejak dilahirkan sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat itu perlu dicatat baik-baik. Yaitu korin dari malaikat dan korin daripada syaitan. Dalilnya apa hadis riwayat Imam Muslim ya Hadisun sahih Rawh Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda maa min ahadin illa bihi minal jin wa minal maaf ya, ini sekali lagi huruf gundul ya min ahadin illa bihi minal jinni wa minal wa ya rasulullah wa ya, bisa atau bisa nanti pengertiannya, pemahamannya berbeda wala ya'murni illa bikhayrin artinya tidaklah salah seorang dari kalian ya, manusia, melainkan ada pendampingnya dari golongan jin dan dari golongan malaikat para sahabat bertanya wa iya kaya rasulullah juga padamu wahaya rasulullah Rasul menjawab, wa iya ya iya, meskipun aku juga ada ya, walakin Allah akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala a'anani alih Allah telah menolongku, membantuku. Faaslam maka uh, korin dari setan ini masuk Islam. Kalau itu bilfathha, bilfathha mimnya. Kalau bilbomar mimnya faaslam maka di sini uh, aku selamat daripada gangguan setan itu berkat pertolongan Allah Subhanahuwataala. Ini istilah benar ulama al Sunnah al Jamaah. Bila yang murni ilah berkairat maka tidak memerintahkan aku kecuali dengan kebaikan pendapat yang kuat dibaca dengan faaslamah bin fat yaitu menjadi Islam setan. ya mali. Kalau faaslamu fi al maulare, bemnya kembali kepada Nabi saw. Aku selamat dari uh, korsetan. Tapi uh, Imam Nawawi ya sudah membawakan komentar para ulama di situ, ya, komentar para ulama di situ. Kalimat tersebut ada dua riwayat yang sudah masuk. Aslama dan para. para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih kuat dari keduanya. Al-Khattabi mengatakan yang paling benar dan terpilih adalah dibaca rafa'bamah jadinya aslamu, artinya aku selamat. Sedangkan al-Ghazi'yat menguatkan dibaca dengan fathah. Fathah jadinya aslama artinya dia menjadi muslim. Nah, kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan rafa aslamu maknanya Nabi SAW diselamatkan dari korin jin tersebut. Dan korin itu tetap berbuat jahat, karena setan tidak bisa masuk Islam. Ya Kalau itu dibaca, aslam. Namun jika menurut pendapat yang mengatakan dengan fathah aslama as maknanya setan tersebut yang masuk Islam Ini dikuatkan dengan korina Korina kalam setelahnya yaitu fala ya'muruni illa bi Dalam tek hadis itu dikatakan Setan itu tidak menyuruh kecuali kepada hal yang baik Karena jika setan itu tetap kafir Maka tidak akan memerintahkan kebaikan Dan ini pendapat cumhur ulama Dan pendapat yang mengatakan Setan tidak bisa masuk Islam Dianggap pendapat yang lemah. Karena Allah maha mampu Menghususkan keislaman setan untuk Nabi Kecuali Iblis ya Iblis yang datu tunggal itu Tidak akan bisa masuk Islam Itu sudah di oleh Allah Taala. Nah Dari hadis ini Secara mantuk Secara tekstual Secara teks hadis Ya Korin di sini ya minus minal jin bihi minal jin ya dikatakan di situ konteksnya dengan uh, adalah jin ya sedangkan jin itu ada yang kafir dan ada yang muslim sedangkan setan adalah jin-jin yang kafir dan jahat jika telah masuk Islam maka tidak disebut setan lalu hikmahnya apa jin Korin ini? Ya. Jin Korin ini hikmahnya apa khususnya pada jin Korin dari bangsa jin ataupun setan ini wa fi hadil hadis Imam Nawawi mengomentari dalam salah sahih Muslimnya ya jilid 9 halaman 195 yang saya nukil di buku kecil ini wa fi hadal hadis isharatun ila tahdir min fitnatil qarin wa waswasatihi wa igwaihi fa'ala man bi annahu ma'ana linakhtariza minhu linakhtariza minhu bi hazabil imkan dalam hadis ini merupakan isyarat agar Berhati-hati dari fitnah Korin, dari waswasnya dan dari penyesatannya. Nabi Faalamana Nabi menginformasikan pada kita, bi anhum mana, ma bahwa jin Korin ini ada bersama kita. Inahtari zaminhu supaya kita mewaspadainya bihasabil imkan semampu mungkin, sebisa mungkin. Jadi Korin ini pada manusia ini bukan cuma satu saja dari bangsa jin ataupun setan.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 Kala berkata, Korinnya yang menyertai dia, Rabb nama Allah itu. Ulama alitab saya mengatakan di sini Korinumu di sini adalah dari bangsa setan. Rabban Allah Tuhan kami, nama Allah itu aku tidak menyesatkannya, walakin akan tetapi karena dialah fitnah limbahit yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi di sini setan yang Nanti di hari kiamat Korinnya yang menjadi Uh, apa Korin dari si kiamat ketika manusia ini di kemudian dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka korinnya ini juga ia tabrak. Ini lepas ya. Robana, wahai Tuhan kami, kami sebenarnya nggak menyesatkan dia, tapi dia ya tersesat jauh gitu karena di manusianya ada nafsu yang berbahaya. Sekali. Begitu dikuatkan dengan korin dari bangsa setan, ya. di sana mereka masih mengelak mencari pembenaran setan-setan Tapi tetap mereka akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala naudzubillah Begitu. Dan juga Qurain dari malaikat nanti di hari kiamat itu mengatakan dalam Quran ya juga, surat Qaf juga, ayat sebelumnya ayat 22, 23 dan 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyatna 'anka gita'aka fabashir kal yawm hadid." Wa qala Qurainu hadza mal ladii Ankiya fi jahannam lakum kuffarin anida lakad kuntafiqu fi hadza sunnya kamu ini berada dalam keadaan lalai dari hal ini fakasyatna anka gita aka maka kami singkapkan daripadamu penutup matamu fabasarukal yawm hadid maka penglihatanmu pada hari itu ya amat tajam waqala karinu dan berkata korinnya di sini ulama tafsir mengatakan korin di sini adalah minal malaikah yang dari malaikat hadza malaniyatida Inilah catatan amalan yang tersedia pada sisiku lagi bun aqid ya Al qiyafi jahannam maka Allah katakan lemparkan wahai uh, Korin ber uh, apa ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras par Al qiyafi jahannam kurlah kefarin ani begitu, masya Allah. Jadi Korin itu ada dua karakter, ada Korin malah ada Korin syaitan. Korin, izin. Kita ngopi sebentar. Lalu dicatat, Korin lagi ada dua. Korin dari malaikat dan Korin dari bangsa jin. Dan ini sejak lahir manusia itu sudah ada. Dan sampai nanti di hari kita. Ya, di Yawman Masyar. Dan Korin dari bangsa setan ini bukan cuma satu saja, tapi banyak juga. Dan malaikat juga banyak. kan. banyak. Ya, semakin orang taat, maka korin-korin dari bangsa malaikat ini juga banyak. Itu sudah pasti kemurahan dari Allah SWT, sebagaimana Allah beri kesempatan kepada setan, kepada iblis, untuk mengikatkan pasukannya dari bangsa jin dan setan kepada manusia-manusia yang durhaka kepada Allah SWT. Dan ketika mati, korin-korin ini nanti akan tetap hidup. Sa ketika manusia ini meninggal dunia maka korin-korin ini akan tetap hidup sampai nanti di padang masyarakat mereka ini mencari pembelaan men menjadi saksi ya menjadi saksi mereka ini di hari kiamat ya, untuk pembelaan-pembelaan mereka untuk pembelaan-pembelaan mereka maka ketika ada ahli supranatural ini pembahasan yang berbeda tetapi menyangkut masalah korin dan ini banyak sekali persepsi-persepsi yang keliru ya. ketika ada ahli supranatural entah itu ahli hikmah ataupun juga ruqyah yang menggunakan mediumisasi dia mengaku mengambil korin seseorang ya. mengaku mengambil korin seseorang lalu ditanyai begini, begini, begini, begini, begini kemudian dipercaya maka ini sangat-sangat keliru sekali kenapa? kalau seandainya dia bisa mengambil korin dari bangsa jin ataupun setan miliknya seseorang ya kalau seandainya bisa seandainya bisa, nanti kita akan bahas uh, bab ini tersedia. maka sudah pasti yang ditarik itu adalah korin dari bangsa setan ya so, korin dari bangsa jin sedangkan jin itu sifatnya pendusta ketika dia menarik korin seseorang ya, kemudian dia mengatakan bahwa orang ini begini, begini, begini, begini, begini, begini kemudian disaksikan orang banyak di situ, maka kasihan mayatnya nanti ya, dari kesaksian-kesaksian itu mayitnya akan menjadi buruk nanti kondisi ini di ini, alam barzah tugasnya begitu menyesatkan juga manusia-manusia yang lain tetapi memang tugasnya satu itu, pada manusia yang satu ya sudah satu itu. sampai nanti di hari kiamat di padang masyar maka dia akan mencari pembelaan, bahwa dia ini sudah Manusia ini sudah tersesat jauh, gitu. masih mencari pembelaan, gitu ya, masya Allah. Kemudian kalau kita katakan, korin di bangsa malaikat yang ditarik, ditarik ya, ini juga ngaur, ya. Kok malaikat ditarik-tarik dimasukkan ke tubuh seseorang? Kamu ini siapa? Narik-narik gitu? malaikat, kamu lebih mulia dari malaikat. Hah? Kamu ini lebih suci dari malaikat. Yang ahli ibadah, kamu narik-narik orang yang lebih suci daripada kamu. Kamu bukan wali. Apalagi ahli supranatural yang ibadahnya bolong-bolong, ibadahnya kocar kacir, kan? Nah, makanya, ketika ada salah satu ahli hikmah yang sempat viral itu, ahli hikmah yang sampai sekarang juga viral itu, yang eh, apa namanya selalu menggunakan mediumisasi, mediumisasi, mediumisasi ini, saya tegor, saya tegor, jangan keterlaluan. Apalagi mediatornya satu. Saya tidak menyalahkan mediumisasi. Mediumisasi saya punya pandangan tersendiri, berbeda dengan pandangan ahli-ahli rukyah uh, minum sebelah ya. Saya punya pandangan tersendiri dan punya teknik khusus super ketat prosedur dan mekanismenya. Tidak sembarangan. Di sini saya sebutkan. Nanti saya bacakan ya, sedikit saja. Tidak punya pembahasan khusus tentang masalah mediumisasi. Bisa jadi saya pernah menasihati menasehatinya jangan keterlaluan dan jangan satu mediator saja apalagi begini-begini nanti kamu gak tahu tau situ ada manipulasi begitu. gak tahu kamu ada manipulasi dan nasehat saya ternyata terbukti begitu nasehat saya yang saya khawatirkan kepada dia terbukti, kalau andai saja dia mengikuti nasehat saya tidak terlalu vulgar melakukan mediumisasi, mediumisasi, mediumisasi menerima nasehat saya, insya Allah masih aman-aman saja, ya Insya Allah dia masih lurus Tapi terlalu vulgar dan lain sebagainya, akhirnya kacau gitu. loh. Syaitan nggak nggak diterima, malah menyangkal, malah membantah. Akhirnya saya buat klarifikasi. Bukan saya mengakui kalau saya ini uh, menasehatinya salah. Tidak bagi saya itu kebenaran menasehati. hak, Saya menasehatinya itu tulus. Saya klarifikasi di situ karena ada bantahan dia yang membantah saya ketika saya membahas masalah minimisasi masalah Sukma lalu dia membantah mengatakan tahu apa dia tentang Sukma tentang tujuh yang halus apa dia paham subscribernya rendah saja kok mau nah ini nggak apa seorang yang ahli ilmu seperti itu dinas tetapi malah membantah seperti itu akhirnya saya buat klarifikasi tentang masalah Sukma yang berkaitan tentang masalah cakra dan lakawif gitu. yang sudah saya bahas tuntas di kitab ini faidul mnan di sini ya di sini sudah saya bahas ya, pelatihan mahir ini faidul ila ma tentang mediumisasi juga begitu pernah saya nasihati masih ada videonya nggak saya hapus sudah masih ada ya. kenapa ada resiko resiko ketika seorang ahli supranatural apalagi pemula hal hikmah pemula baru bisa mediumisasi, sudah gembar-gembar, sudah vulgar tarik sana, tarik sini nah orang ngaco, ngaco sekali ibaratnya anak-anak baru dapat mainan heboh buat dia, wah sudah ditunjukin main ke sana ke sini, padahal bisa. nanti kalau sudah bosan ya dibuangin nanti dapat mainan lagi begitu gembar-gembar ini baperan orangnya nanya ya. resiko, dengarkan baik-baik ya tentang mediumisasi beberapa kasus dan resiko jika tidak memenuhi persyaratan, ini saya tulis di buku saya, Allah Taifus Ya satu, jika sering digunakan tanpa jedah beberapa hari maka risiko mediator adalah terkontaminasi misalnya yang masuk bukanlah jin yang ditarik melainkan jin yang memang sudah ada pada tubuh mediator bisa juga jin yang tidak keluar atau bersembunyi ataupun jin dari luar yang bukan jin dari yang dituju jadi ketika dia tarik di tanpa persyaratan yang ketat mekanisme yang benar ditarik kasar misalnya sebagainya ini bisa jadi yang masuk itu ya Jin yang memang sudah ada di tubuh mediator, begitu. Atau Jin dari luar, atau Jin yang memang bersembunyi di tubuhnya, atau Jin Jin lainnya, begitu. Atau juga Setan yang lebih tinggi kedudukannya daripada Jin, ataupun juga ifrit yang lebih dahsyat ilmunya daripada Setan, kan ada ifrit yang sampai ilmunya itu bisa memindahkan. Benda-benda uh, besar dalam sekejap mata Nah, ya. uh, ketika dia cobalah, antakoma, ada jin yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu itu, Ifrit, tinggi. Nah, jadi ketika dia menarik, masuk kemudian jin ini beradaptasi atau jin ini sudah ada lama di tubuh mediator. Ingat itu, ada korin dari setan yang lain perhatikan baik-baik dengarkan baik-baik semua ahli hikmah dan semua ahli supranatural. Ketika mediator ini sering digunakan, resiko yang paling fatalnya adalah ada satu setan yang sudah menetap dalam tubuhnya. Karena itu pintu sering dibuka terus, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, di sini ada ifrit atau setan yang menyelusup, menyusup ke dalam untuk memanipulasi semua itu. Contoh misalnya masuk buruh, kemudian dia Uh, misal, tentang soal masalah uh, apa namanya corona, misalnya, maka setan di sini akan membaca karakter atau pola pikir mediator itu tentang corona. Kalau pola pikir mediator ini tentang corona, pemahamannya diambil dari pemahaman dia tentang ini adalah ulah dari bangsa. Setan ini adalah satu kesatuan kejahatan yang terorganisir dari jin-jin setan sampai iblis, maka setan itu akan memanfaatkan informasi itu yang sudah melekat di pikiran si mediator. Tergantung mediatornya semua. Ya. Atau mungkin begini. Tiba-tiba mediator ini menebak-nebak karakter yang ada di situ. Dari tim-timnya ditebak, dari teman-temannya semua ditebak di situ. Kamu ini begini, kamu ini suka sama janda itu ya, kamu suka sama si perempuan itu ya. Begini, begini, saya tahu semua. Akhirnya mereka mengatakan, "Wah, ternyata Jin ini luar biasa, bisa mengetahui perbuatan kita bisa mengetahui isi hati kita, padahal dia membaca atau menggunakan pola pikir similiator ini, bukan setan ini sakti, gitu. makanya kadang-kadang kita jumpai ketika ada uh, pasien di rukia, pasien di rukia kesurupan, pasien di rukia kesurupan, pasien di rukia kesurupan, kesurupan. kluk terus begitu, sembuh kesurupan, sembuh kesurupan, sembuh kesurupan, sampai mata batinnya terbuka, portal mata batinnya terbuka sehingga dia bisa menebak nebak karakter orang dan itu benar, dan itu benar misal. Nah, ini bisa jadi ya dia membaca karakter si Pasien tersebut yang sudah lama dan dikenal, ya, mengenal semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seolah kok tahu dia kok begini begini. Padahal itu memang sudah diketahuinya ya, secara pola pikir. Karena jin dan setan itu enggak mengetahui yang gaib, nggak mengetahui yang gaib. Nabi Sulaiman saja meninggal tongkatnya itu dimakan Raya, Sudah meninggal lama bertahun-tahun. Ini setan yang jago luar biasa di zaman Nabi Sulaiman nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, nyawanya sudah diangkat, rupanya sudah diangkat. Setan-setan ini nggak tahu kan disebutkan dalam Al-Quran itu. Sampai tongkatnya dimakan rakyat, pos jatuh, baru mereka ini tahu sadar. Selama ini mereka ini nggak tahu ahlul naib gitu tentang kematian Nabi Sulaiman. Masya Allah. Begitu hati-hati ya, hati-hati. Manipulasi kebanyakan hati-hati. Kemudian yang kedua, mediator yang lemah mental psikis maka risiko yang diterimanya akan mudah terkena serangan balik dari jin atau dukun-dukun yang menyerangnya sehingga sering sakit-sakitan. Ya, mediator juga kadang-kadang kalau dijadikan terus-terusan mediator yang tidak sesuai persyaratan dia kasihan sakit-sakitan dan gini mediator mentalnya terutama psikisnya yang lemah dan berbahaya sekali buat psikisnya nanti. yang ketiga mediator yang portal gaibnya terbuka lebar dan psikisnya lemah maka resiko besarnya pikirannya akan ngeblank atau lindung banyak sekali kasus mantan-mantan mediator dari pihak-pihak selain KBRA yang kami tangani, dengarkan baik-baik ada puluhan kali kasus bahkan ratusan mungkin ya baik saya pribadi dan juga tim-tim senior kami yang menemui mereka-mereka ini yang ngeblend, yang ngacok. Tapi dipercaya kadang-kadang Sampai ada datang di sini suami istri. Datang di sini suami istri dia sering dijadikan detektor, juga mediator. Datang ke sini ya. Dan dia baru tahu kalau di sini ada kami, padahal dia satu kampung dengan kami. Selama ini selama berta setahun ini mungkin dia sudah apa berkecimpung di dunia rukyah. Tapi rukyahnya ini Uh, apa namanya, lebah ya maksudnya itu belum ada pengalaman mendalam tentang masalah detektor dan mediumisasi tapi sudah vulgar apa namanya uh, menggunakan teknik-teknik tersebut sampai dia ngebleng, sampai dia putus uh, kuliah datang ke sini dia komplain, padahal bukan kami yang menangani bukan tim kami yang menangani, bukan dari Kembara yang mana? Dia komplain. Kenapa kok bisa begini anak saya begini? loh memangnya kenapa anaknya Pak Bu begini begini begini? Tiba-tiba anaknya mau keserupan dan keserupan. Tetapi dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Maaf, Ya Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Siapa ini? Saya Fatima binti Rasulullah dan di hatinya suami saya ini Ali bin Abi Thalib. <tuh> saya senyumin aja. Maaf kamu siapapun kamu, saya nggak mau bicara sama kamu. Saya mau bicara sama ini orang ya, namanya Mawar lah, enggak nama samaran Mawar. Mawar. Saya mau ngomong sama Mawar. Tunggu dulu sebentar. Kamu nggak menghormati Fatimah binti Rasulullah. Saya menghormati Fatimah bin Tirosalullah wali yang asli, bukan kamu. Akhirnya sudah, saya ngomong. Tiba-tiba dia, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba bawa -tiba, sini sini maju maju maju sini maju Saya nggak banyak ngomong karena saya caranya luar biasa dan banyak pasien. Saya berdua sini suami sini. Ya, dia ini Perukia ya dua-duanya praktis, tapi bukan dari Kabera. Saya mau ijazahkan kamu buku ini. Buku Maslak Al-Maslak Asafi, Vihisin Hasinin, Mirovki. Ya, nanti kamu jawab kok pintu ya. Akhirnya saya ijazahkan, kemudian mereka berdua jawab kok pintu. Dan saya kasih tahu, nanti amalkan yang ini, roti berhadap malam ini juga. Kamu amalkan roti berhadap dan wirid sekerom di sini. Malam ini juga, demi Allah, demi Rasulullah, di handphone saya ini. Pagi-pagi setelah subuh, dia WhatsApp saya. Pagi-pagi setelah subuh, dia WhatsApp saya. Bahwasanya dia bermimpi. Malam itu, dia bermimpi kaget melihat. Fatima binti Rasulina dan Ali bin Abi Thalib yang selama ini dia yakini Fatimah dan dia yakini Ali bin Abi Thalib tiba-tiba di dalam mimpinya dia melihat hitam sekali mata merah bertanduk akhirnya di pagi itu dia sadar dan sejak dia ya. apa sudah mulai mengikuti kegiatan KBRA bukan ikut pelatihan di KBRA tanpa saya rukyat dia sudah sembuh setiap kali ke rumah alhamdulillah dia sembuh. Ada serangan di rumahnya, sakit, dia ke rumah, sudah sembuh. Sampai sekarang, Alhamdulillah, sembuh total. Dan duang, bapaknya, orang tuanya, ibu dan bapaknya, berterima kasih kepada Tuhan. Artinya apa? Selama ini, ilmu yang dia dapat, ataupun selama ini yang dia alami ini, masih campur aduk. Masih campur aduk. Tetapi ketika dia mendapatkan ijazah Qabil itu dari kami, ya, al Asafi, dia mendapatkan cahaya atau ilmu, Ya, yang tersambung dari guru-guru kami sampai kepada Nabi SAW, sehingga menjadi cahaya dan terang, ruangan itu terang sehingga dia bisa melihat mana yang dan mana yang batil mana jin, mana yang sungguhan, begitu dia bisa melihat semuanya itu, yang selama ini dia yakin itu adalah Fatima itu adalah Ali bin Abi Thalib secara sukma atau secara ruh, dia yakin selama ini bahkan beberapa praktisi ada yang meyakininya ketika dia mendapatkan ilmu sambung dari kami, Rabi toh dari kami Allah kasih cahaya yang tersambung, tadi itu dan terang, benar Cuma baca roti hadat dan wirid sakran kelihatan semua yang sesungguhnya tanpa kami rukyah Sudah sesungguh barakahnya roti hadad dan barokahnya wirid Begitu, dan banyak lagi, banyak lagi yang seperti itu. Nah, untuk bilah mindariknya, banyak sekali kisahnya. Kemudian ada pertanyaan begini: bagaimana dengan medium menarik sukna atau korin dari? para wali, dari orang soleh, misal Syah Abdul Qadir Jailani, Sunan Gunung Jati ya Habib soleh tanggul misalnya, kayak masum dan lain sebagainya, misalnya orang-orang soleh ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, inilah yang saya nasihati ya, yang saya khawatirkan sehingga saya menasehatinya supaya mengerem, tapi tidak diindahkan, tidak diamalkan nasihat saya, tidak digubris nasihat saya, akhirnya terjadi apa yang saya khawatirkan dengarkan baik-baik ini apa gelas kopi, ya? Ada kopinya saya minum sebentar ya, Ini kopi. Perhatikan baik-baik, ini kopi, gelas kopi. Saya kasih gambaran supaya paham. Ampas kopi ini, ketika misalnya saya mau minum ampas kopi ini, ya, ini gelas ini ada ampas kopi, kotoran kopi lah gitu. Kemudian saya mau minum air putih, mau minum air mineral. Kira-kira air mineral ini saya tuang di gelas kotor bekas ampas kopi, atau gelas yang bersih. Tentunya gelas yang bersih nggak mungkin saya tuang, ya, atau kamu mau minum, misalnya ada tamu saya tuangkan di gelas yang bekas ampas kopi, bekas kopi. Nggak mungkin kotor begitu. Demikian juga ini gambaran pemahamannya supaya bisa gribil afam. supaya lebih paham lagi ketika tubuh kita ini yang banyak dosa jasa kita ini yang banyak dusta banyak bohong banyak maksiat banyak dosa demikian juga hati kita ruh kita lalu dimasukkan ruh suci atau sukma suci wali Allah subhanahu subhanahuwataala ke tubuh yang kotor itu itu mustahil terjadi panjul itu musahil terjadi masuk ruk ya. ruh seseorang atau sukma seseorang ya ruh ini pembahasan misalnya sukma kalau ruh beda lagi nanti ketika sukma seseorang ini masih terikat dengan ruh misalnya sama seperti sukma ini seperti sinarnya matahari sedangkan mataharinya adalah ruh seperti apa penjelasan saya <gülüyor> ibn abbas ruhnya orang soleh sukmanya orang soleh mereka ini mendapatkan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka ini lahu magam mutasarrif, memiliki magam srif, artinya karamah tasrif. Ya. Ulama Ahlus Sunnah Jamaah memiliki keyakinan bahwa para wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mereka ada yang Allah berikan magam tasrib memiliki apa namanya kelebihan, apa namanya magam kedudukan, tasrif pengolahan aktivitas. Kekuatan, kekuasaan setelah meninggalnya ini masih memiliki karoma seperti itu doa doa seperti itu doa doa yang Allah kabulkan meskipun sudah meninggal dunia karena mereka pada hakikatnya tidak meninggal mereka hidup bahkan yurzakun yurzakun yurzakun bahkan mereka makan diberi rezeki Allah, Allah SWT yurzakun pakai fiil begitu di situ dia itu pakai fiil mudarak senantiasa mereka ini diberi rezeki makan jadi mereka dalam kuburnya makan orang-orang yang mati syaitan para wali Allah para syuhada para ambiyah, salihin, awliyah. Ketika runyah orang-orang salih dalam keadaan ne'mat, dalam keadaan dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu SWT, lalu ngapain kamu panggil langsung ngikut sukmanya, masuk ke tubuhnya orang banyak dosa. Mau ngapain? Sunan Kalijaga yang lagi enak-enak, Wahhabib Salih Tanggul yang lagi nikmat, di dalam surga kenikmatan. Allah Subhanahu SWT di barzah misalnya, kemudian mau keluar, masuk ke tubuh orang yang penuh dosa. Enggak logis begitu, Pak Panjul. Enggak logis begitu. Terus yang masuk apa? Ya, sudah pasti itu manipulasi dari bangsa jin atau juga korin setan yang sudah lama ada pada alam bawah sadar si mediator tersebut. Begitu. ada seorang yang misalnya dia itu terlalu mengagungkan seorang wali, misalnya Habib Soleh Tanggul. Misalnya, selalu mengagungkan Habib Soleh Tanggul, tawasul dengan Habib Soleh Tanggul, enggak ada masalah sebenarnya. Kemudian masuk ke alam bawah sadarnya. Lalu dia melakukan satu ritual, satu mediumisasi, menghadirkan ruhnya orang soleh, atau dia katakan sukmanya orang soleh ke dalam tubuhnya. Maka bisa dipastikan, bisa dipastikan, bisa dikatakan bahwa yang berbicara itu adalah korin setan yang sudah lama ada dalam alam bawah sadarnya. Yang disitu dia sudah berkarakter. Sudah berkarakter menjadi satu. Korin ini dari bangsa setan, ini nggak bisa merugyah. sering seringkali saya katakan, ada makhluk Allah dalam jiwa manusia, dalam tubuh manusia yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah Hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan ujahadah. Itu seringkali saya katakan mulai tahun 2012, 2012 sampai saat ini. Jadi korin nggak bisa dikeluarkan. Lahu Kalau Allah sudah ikatkan setan sebagai korin pada manusia itu, siapa yang bisa melepas? yang bisa lepas adalah dianya sendiri ketika dia melakukan hal yang berkebalikannya misalnya wamanya dia ini berpaling dari mengingat Allah SWT maka kesembuhannya untuk melepas itu semua dia harus ingat kepada Allah SWT ada makhluk yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita ini dengan ya, tetapi hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan jihadah. intinya situ. makanya sekali lagi yang perlu dipahami tentang bab korin ya, bahwa setiap manusia sejak lahir itu memiliki dua korin satu korin dari bangsa malaikat satu korin dari bangsa setan malaikat untuk membisikkan kebaikan korin dari bangsa jin ini untuk membisikkan kejahatan dan korin-korin ini tidak bisa dikeluarkan dari tubuh manusia karena mereka akan menjadi saksi di hari kiamat begitu ya, berbeda dengan jin-jin biasa pada umumnya jin korin ini sangat berbeda sekali memang Allah pasangkan seperti itu malaikat dari Allah Karin jin dari iblis meskipun semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan segala sesuatu Baik dan buruk itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Poin kedua bahwa karin jin ataupun karin setan ini bukan cuma satu Tetapi banyak sekali dari satu manusia saja Dari satu manusia saja, satu insan saja itu banyak karin-karin yang ada pada dia Dalilnya Nukaid lahu syaitanan fahuwa lahu karin Barang siapa yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku ikatkan baginya satu setan yang menjadi korin buat dia yafariqu wilaihi min syai'at. Hah? Dia akan menghiasi perbuatan buruk seolah-olah itu perbuatan baik gitu. Wa yuhayil Dia menghayalkan dalam petunjuk padahal dalam kebatilan. Itu tugasnya setan-setan yang menjadi korin buat manusia. Jadi ada jin-jin yang menjadi korin, ada jin-jin yang memang sudah ada di sekitar kita ini berbeda sekali, ataupun jin sihir santet yang masuk ke tubuh kita ini juga berbeda sekali. Itu. Ya. Kemudian wakayat nalla hum dalilnya juga ayat ini, ayat yang tadi yang saya baca. Wakayat nalla hum kurana dan wakayat nalla hum kurana. Fazanya nalla hum abin aidihi mukhalfah muhakkal mulk alfi ummin khalat min kablihiminal jin walinsi inaumkan walasirin dan kami ikatkan bagi mereka ini kurah na'ah saya otin kurah menurut tafsir al-tabari dan tafsir-tafsir yang lain kami ikatkan setan-setan buat mereka jadi setan korin ini poin yang kedua adalah setan dari bangsa korin pada satu manusia, manusia itu bukan cuma satu tetapi juga banyak korin-korin dari bangsa setan yang melekat di tubuh kita ini berbahaya sekali peran, ini berbahaya sekali hati-hati kemudian juga tidak benar ketika ada orang menarik Uh, sukma, apalagi Sukma ya, ke tubuh mediator. Mediator ini berarti kan dia kedudukannya rendah, mental psikisnya ini rendah. mediator ini kenapa bisa dimasukkan mediator? Jangan bangga, jangan bangga ketika ada orang menjadi mediator. Artinya apa? Orang yang bisa menjadi mediator ya, saya katakan di sini orang yang bisa menjadi mediator adalah orang yang dia ini spiritualnya lemah, mentalnya juga lemah, mentalnya juga lemah. Ya, mentalnya di lemah. Ketika orang ini mentalnya kuat, psikisnya kuat, ibadahnya kuat, maka nggak bisa dimasukkan jin ke alam bawah sadarnya. Nggak bisa. Tapi ketika ada orang yang mengaku dia itu kiai, gus, ustaz lalu dia memasukkan jin ke dalam tubuhnya berarti ini ada portal yang kebuka di alam bawah sadarnya artinya psikisnya lemah, mentalnya lemah dia gampang kena sihir, dia gampang kena santir, dia gampang dihipnotis, dia gampang ditipu kalau nggak percaya coba saja kamu cari orang-orang kesurupan yang pernah kesurupannya dan belum lewat 3 bulan maka dia bisa dijadikan mediator orang-orang yang pernah kesurupan artinya dia jebol begitu loh, pembentengannya ketika ada orang bangga menjadi mediator berarti dia ini bangga dengan satu Kemunduran mental, psikis dan spiritualnya, ini kan lucu gitu, ya. Makanya saya tertawa sekali. Dulu ada pernah praktisi Ruki Aswaja yang membuat syarat bahwa mediator ini harus orang yang hafid Quran, 30 juz dia fakih, ahli ilmu, ahli fikih. Ini saya mau ketawa. Sekalian saja Habib Umar bin Hafid, Habib Lufi dijadikan mediator. Kalau persyaratannya seperti itu, ini ngaco gitu. Jadi mediator ini orang yang lemah. Secara spiritual, agamanya, secara mentalnya juga mudah ditembus. Misalnya, saya mau dijadikan mediator, ya, gak bisa gitu loh. Gak bisa tembus-tembus, gak bisa masuk-masuk jin ke dalam alam bawah saya sadar saya mau kamu usahakan seperti apa, misalnya. Kan begitu, misalnya kalau ada jin yang masuk ke tubuh saya, saya kesurupan. Lalu siapa yang meruknya? Saya semua bacaan saya hafal, misalnya kan. Begitu. Bisa saya bantahkan begitu, karena dia menyesuaikan dengan pola pikir si pasien itu jinnya nanti, dan yang masuk ke tubuh saya bukan atret jin, jin yang. Rakyat jelata bukan jin yang pecerpet bisa bisa jin yang lebih tinggi ilmunya dan lain sebagainya kan begitu nah, bukan saya membanggakan diri ini gambaran dan apa faktanya gitu. realitanya ilmiahnya seperti itu jangan bangga. jangan bangga nah, kemudian ketika dimasukkan Sukma seseorang ini secara apa pembahasan ilmu tasawufnya ini Musaikh ilmu ruhnya ini musahil sukma dan ruh ini kan selalu apa namanya mengiringi ke mana-mana kan begitu. ketika sukmanya diambil oleh seseorang dan dimasukkan ke raga seseorang yang mediator yang ibarat tingkatnya lebih rendah dari si wali itu ya, ini ibarat kamu meletakkan air ya meletakkan air di bekas uh, kopi yang ada ampasnya lalu kamu mau meletakkan air ini kemudian kamu minum kan begitu kamu mau minum air ini dimasukkan ke dalam gelas yang sudah kotor ini nggak logis kamu ini gendeng kamu ini kan nggak bisa, kotor mau maulah tempat yang kotor, dimasukkan yang suci kan begitu al-habib Umar bin Idrus al mengatakan ketika mengomentari hadis la al-malaikat tubaytan fihi kalbun wassura malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang disitu ada anjing dan gambar, patuh dia mengatakan di situ, baitun di situ adalah alkalbu hati, kalbu di situ adalah nafas, hawa nafsu kita. Sedangkan gambar atau patung di situ adalah dunia. Dan malaikat di situ adalah al asrool, al ma'arif, an nafahat, al anwar. Malaikat di sini gambarkan dengan cahaya Allah, rahsia rahsia Allah, ma'arif, ma'arif Allah. Pertolongan-pertolongan anugerah-anugerah Allah artinya pertolongan rahasia, makrifatullah tidak akan masuk ke hati orang yang di situ Ada duniawinya, ada nafsunya, uh, dan ada kedunyawiannya gitu loh, yang disembah-sembah. Ketika di jiwa seorang itu kotor, maka jiwa yang suci, uh, sukma yang suci, nggak mungkin masuk ke jiwa yang kotor. Lagi pula, kalau seandainya ya bisa. Ini sukma-sukma ini sedang dalam kenikmatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu ngapain mereka turun? Hanya untuk masuk di situ kemudian diwancarai, Dinasehati Lalu apa yang masuk itu? Itu korin setan yang berperan Yang sudah memahami dan beradaptasi Dengan pola pikir si mediator tersebut Akhirnya nanti keluar begini. Makanya bahasa Arabnya Kocara gacir, misalnya Apa apa yang dia paham saja bahasa Arabnya Apa yang dia hafal saja bahasa Arabnya Menyesuaikan dengan pola pikir Dia sendiri, begitu Artinya apa? Itu dia dikuasai dengan korin setan dalam jiwanya, bukan sukma, bukan sukma, ya, bukan sukma. Kalaupun korinnya, ini lebih berbahaya lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Terus apakah kiai dengan ini mengatakan bahwa wali allah ini nggak bisa, uh, ruhnya ini nggak bisa kemana-mana? Ini pembahasan, moga mutasrif. Pembahasan wilayah kekuasaan para wali, kekuasaan kekuasaan para wali, karomah karomah para wali setelah meninggalnya ini pembeda, pembahasannya beda lagi jauh pembahasannya bukan itu jauh sekali ya bisa para wali ini bisa dihadirkan ya, dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dengan ada ikatan robitoh yang kuat dengan orang-orang soleh, dengan para wali tersebut itu namanya istighbar itu namanya istighbar ya ada juga tawasul ini istighbar dan tawasul berbeda berbeda istighbar sudah ada pasti tawasulnya tetapi tawasul belum tentu ada istighbarnya apa itu tawasul, apa istighbar Kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya, yang lebih, uh, lebih terperinci lagi, lebih detail lagi. Ya. Sekali lagi, berhati-hati sekali. Saya nasihatkan bagi semua supranatural dan ahli hikmah berhati-hati ketika melakukan mediumisasi. Bukan saya melarang mediumisasi. Ada persyaratan ketat, ada prosedur ketat di dalam mediumisasi dan juga persyaratan ketat pada mediatornya, pada seseorang yang menjadi mediatornya. Hati-hati. Makanya di KBRa itu, ya tentang mediumisasi itu. ada hukumnya ada tiga di sini mediumisasi diperbolehkan jika dalam kondisi darurat saja semisal dalam beberapa kasus berat seperti pasien tiba-tiba merasakan serangan jin atau siri yang sangat menyakitkan di bagian dadanya atau jantungnya, jika tidak segera tertangani maka pasien akan meninggal dunia kondisi semacam ini perlu penanganan cepat dan praktis salah satunya dengan mediumisasi, nanti saya tampal, tampilkan video-videonya, kedua tidak diperbolehkan jika kondisi biasa saja bukan darurat, sedikit-sedikit ini ada pasien langsung di mediumisasi, Enggak boleh seperti itu Ya, karena malbarutnya akan lebih besar bagi mediator maupun pasien. Sebagaimana poin-poin yang sudah dijelaskan di awal. Yang ketiga tidak dianjurkan bagi pemula yang belum pernah melakukan praktek medimisasi tanpa pengawasan senior yang sudah ahli di bidang ini. Ya, Jadi itulah pandangan medimisasi pada keluarga besar Rukiya Aswaja. Pada al-fakir ya, yang kami terapkan prinsip ini di KBRA keluarga besar Rukiya Aswaja. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Singkat, mudah-mudahan pembahasan ini lebih memberikan pencerahan buat alfaqir sendiri dan juga umumnya untuk semua yang menyimak dan semua praktisi rukyah ruqyah sunnah jamaah. Dan nanti kita akan bahas pada part keduanya ya tentang masalah sukma ya paraga sukma bagaimana pendapat-pendapat para ulama apa sih gagas uh, sukma itu dalam istilah ilmu Islam dalam istilah syarilah ahli uh, irfan dan lain sebagainya kita akan bahas itu secara terinci mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang sesuai yang menjadi murad Allah dan murad Rasul saw. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan bahas tentang yang lain-lainnya nanti insyaallah. Baik, demikian yang bisa saya al fakir sampaikan. Kurang lebihnya -nung saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. wal ilayah ila liqa wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.